Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari mahasiswa universitas Islam Riau video ini dibuat untuk menyelesaikan satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu bapak Dr. Fikri M.Si kami dari kelompok 3 yang terdiri dari tiga anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini tapi sebelum lebih lanjut tolong izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu yang pertama Aldinda Suandi dengan NPM 218110078, yang kedua Indah Adriya Kamisah dengan NPM 218110176, dan ketiga Putrini Adisti dengan NPM 218110186. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang kepribadian. Langsung saja ini video presentasi dari kami. Psikologi kepribadian adalah salah satu cabang-cabang psikologi. Sesuai dengan namanya, psikologi kepribadian ini mempelajari kepribadian individu dengan menggunakan berbagai cara dan pendekatan. Ada juga pengertian kepribadian dari menurut beberapa para ahli. Contohnya, Stern. Menurut Stern, kepribadian merupakan kehidupan dari individu secara keseluruhan. Kehidupan tersebut dapat dilihat dari usaha mencapai tujuan, Unit, kemampuan mendapatkan pengalaman, kemampuan bertahan hidup, serta membuka diri. Yang kedua ada Mandy dan Bert. Kepribadian merupakan seperangkat kecenderungan yang stabil, di mana menentukan perbedaan tingkah laku psikologis dari individu dalam jangka panjang yang tidak dapat dipahami dengan sederhana. Menurutnya, kepribadian adalah hasil dari tekanan biologis dan tekanan sosial pada saat itu Yang ketiga, menurut teori dari Lindsay dan Hall Menurut Lindsay dan Hall, teori kepribadian merupakan sekumpulan konsep yang membahas terkait tingkah laku manusia dan saling berkaitan satu sama lain Nah yang keempat yaitu ada teori dari Murray Menurut Murray Kepribadian merupakan lembaga yang mengatur tubuh Sejak individu lahir hingga meninggal Dimana ia tidak pernah berhenti Untuk terlibat dalam kegiatan fungsional Yang terakhir Hilgard dan Marquis Menurutnya Kepribadian yaitu nilai yang dijadikan stimulus sosial serta kemampuan menampilkan diri dari seseorang secara mengesankan. Nah, jadi itu pengertian kepribadian berdasarkan para ahli. Lalu selanjutnya ada teori kepribadian psikologi. Teori kepribadian psikologi ini terbagi menjadi empat, yaitu teori sifat, kedua teori kepribadian psikoanalisis, ketiga kepribadian behaviorisme, dan keempat Teori Psikologi Kognitif Teori Sifat menurut William Sildon, ada tiga komponen atau dimensi temperamental. Yang pertama ada Fischelotonia, yang kedua Somatotonia, dan yang ketiga ada Cerebritonia. Lalu ada Teori kepribadian Psikoanalisis. Teori ini mencoba memahami sistem kepribadian manusia. Freud membangun model kepribadian yang saling berhubungan dan menimbulkan ketegangan satu sama lain. Konflik dasar dari tiga sistem kepribadian tersebut menciptakan energi psikis individu. Energi dasar ini menjadi kebutuhan insting individu yang menuntut pemuasan. Tiga sistem tersebut adalah id, ego, dan superego. Nah, lalu yang teori ketiga yaitu kepribadian behaviorisme. Kinder studi mengenai kepribadian ini ditujukan pada penemuan pola yang khas dari kaitan antara tingkah laku organisme dan berbagai konsekuensi yang diperkuatnya. Selanjutnya Skinner telah menguraikan sejumlah teknik yang digunakan untuk mengontrol perilaku. Teknik tersebut, teknik tersebut yaitu satu mengubah kondisi stimulus atau changing the stimulus condition, yang kedua memanipulasi kondisi emosional dan yang ketiga melakukan respon-respon lain. Teori yang terakhir yaitu teori psikologi kognitif. Menurut para ahli, teori psikologi kognitif ini dapat dikatakan berawal dari pandangan pandangan psikologi Gestalt. Mereka berpendapat bahwa dalam meresepsi lingkungannya manusia tidak sekedar mengendalikan diri pada apa yang diterima dari penginderaannya. Tetapi memasukkan dari penginderaan itu diatur, saling dihubungkan dan diorganisasikan untuk diberi makna. Dan selanjutnya dijadikan jadwal dari suatu perilaku. Menurut para ahli teori psikologi kognitif ini dapat dikatakan berawal dari pandangan psikologi Gestalt. Para ahli berpendapat bahwa dalam membedakan Persepsi lingkungannya Manusia tidak sekedar mengendalikan diri pada apa yang diterima dari pengindraannya Tetapi memasukkan dari penginderaan itu diatur, saling dihubungkan dan diorganisasikan untuk diberi makna Dan selanjutnya dijadikan awal dari suatu perilaku Objek kajian psikologi kepribadian Ada empat objek kajian yaitu yang pertama, objek kajian karakter Hal pertama yang menjadi objek kajian kepribadian adalah karakter dari seseorang Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tingkah laku individu yang terkait dengan implisit dan eksplisit Yang kedua, ada kajian watak Selain itu, objek kajian ini juga bisa dilihat dari wataknya Watak ini adalah istilah yang merujuk atau menyebutkan karakter yang dimiliki individu Dan tidak berubah hingga saat ini maupun ke depannya yang ketiga ada objek kajian trait. selanjutnya adalah objek kajian melalui trait ini merupakan istilah yang menyebutkan satu respon yang cenderung sama dalam menghadapi stimulan yang serupa dalam jangka waktu yang relatif lama. yang keempat ada objek kajian temperamen. sedangkan itulah yang satu ini lebih merujuk pada penyebutan kepribadian yang terkait dengan determinan fisiologis dan juga biologis. Hal ini seringkali disebut dengan di hereditas Selanjutnya ada jenis-jenis kepribadian Yang pertama ada peligmatis Yaitu terbagi menjadi beberapa bagian Yang pertama, tenang atau kalem Yang kedua, setia pada pasangan dan keluarga Yang ketiga, selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan teman-temannya atau dengan teman lama Yang keempat, cenderung menghindari konflik Yang kelima, sering jadi penengah dalam suatu masalah Yang keenam, senang beramal Yang ketujuh sering ikut menjadi relawan, yang ke-8 pasif, yang ke-9 cenderung tidak punya ambisi. Yang ke-10 mudah setuju dengan keputusan orang lain. Yang ke-11 apabila bertengkar atau kehilangan kepercayaan akan sulit dipulihkan. Yang terakhir ada sulit beradaptasi dengan kebiasaan baru. Selanjutnya ada sanguinis, suka bersenang-senang, mudah bergaul dengan orang lain, punya energi yang besar, cenderung ekstrovert, aktif, optimis, impulsif. Punya selera humor yang baik, ekspresif, tidak ragu menunjukkan rasa sayang ke orang lain, memperhatikan mudah teralih ketika bosan, cenderung pelupa, kurang tertata, dan kompetitif Selanjutnya ada melankolis Melankolis ini sifatnya menjunjuk tinggi kualitas aturan, cemas jika berada di lingkungan baru, bisa agresif di saat-saat tertentu, cenderung introvert dan tertutup, sangat logis faktual dan analitis dalam berpikir selalu membuat rencana detail sebelum melakukan sesuatu rapi, tepat waktu, tidak malu bertanya dan mencari tahu lebih dalam sebelum memutuskan sesuatu mudah curiga dan teliti dan yang terakhir ada koleris koleris ini sifatnya cerdas, analitis dan logis tidak terlalu ramah, tidak suka bekerja sendiri, tidak terlalu suka basa-basi, menyukai percakapan mendalam, lebih suka berkumpul dengan orang-orang dengan sifat yang sama, konsisten dengan tujuannya, percaya diri, ekstrovert, mandiri, dan cenderung keras kepala. Nah, selanjutnya ada 10 gangguan jenis kepribadian yang pertama ada paranoid. Paranoid ini orangnya selalu curiga dan tidak percaya pada orang lain, bahkan pada teman, keluarga dan pasangannya. Yang kedua ada schizotypal. Dia lebih takut berinteraksi sosial karena selalu menganggap orang lain itu berbahaya. Jatuhnya kayak lebih negatif thinking. Yang ketiga ada avoidan. Avail dan ini merasa bahwa dirinya tidak berharga, tidak menarik, selalu takut dikritik, dapat memalukan atau ditolak. Yang keempat ada skizoid. Skizoid ini karakternya itu lebih suka menyendiri, terus gak mau berhubungan sosial, gak peduli dengan orang lain, dan tidak memiliki respon emosional. Yang kelima ada antisosial. Antisosial ini sering mengabaikan peraturan dan kewajiban sosial, mudah tersinggung, agresif. Tidak memiliki perasaan bersalah Yang keenam ada dependen. dependen ini karakternya lebih kurang percaya diri Butuh banyak bantuan dalam mengambil keputusan Bahkan menyerahkan keputusan pada orang lain Yang ketujuh ada Histrionic histrionik ini sifatnya lebih sering menarik perhatian perlebihan Mendramatisir dan rela bermain peran hanya agar didengar atau diperhatikan Seperti kayak mungkin haus perhatian gitu Yang kedelapan ada Narsistik Memiliki perasaan ekstrim mengenai kepentingan diri sendiri Tidak memiliki empati, siap berbohong dan mengeksploitasi orang demi mencapai tujuannya Nah, kalau sifat yang ini jatuhnya lebih ke egois ya Yang kesembilan itu ada ambang atau borderline Emosi tidak stabil, mudah marah, impulsif mengalami perasaan hampa suka menyakiti diri sendiri dan beresiko tinggi bunuh diri. Yang ke 10 itu ada kastik dia itu lebih teliti berlebihan pada rincian aturan daftar urutan organisasi juga jadwal termasuk kategori perfeksionis ekstrim. Nah yang terakhir itu ada faktor-faktor kepribadian. Faktor-faktor kepribadian ini memiliki lima faktor. Yang pertama adalah keturunan Faktor keturunan memberi pengaruh penting dalam membentuk kepribadian seseorang Meskipun tidak menentukan semua kepribadian orang tersebut Faktor keturunan tersebut antara lain Watak, temperamen, tingkat kecerdasan, postur tubuh, warna kulit, bentuk rambut, dan sebagainya Berkaitan dengan unsur-unsur unsur kejiwaan, temperamen yaitu perangai, sifat dan watak adalah sifat dasar yang kerap diwariskan yang kedua adalah lingkungan fisik, ketunggunan, ambisi kejujuran dan kecenderungan berperilaku, menyimpang adalah beberapa ciri kepribadian yang merusak hasil dari pengaruh lingkungan tempat tinggal individu yang ketiga, kebudayaan kebudayaan menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadian lainnya di mana ini berperan melalui proses pembiasan yang terjadi terus menerus, dengan proses pembiasan tersebut, individu akan mengalami perkembangan ke arah kepribadian tertentu contohnya, seseorang yang berasal dari Yogyakarta terbiasa berbicara dengan gaya bicara yang halus terus ketika dia pindah ke medan di mana masyarakatnya itu berbicara dengan nada yang keras, maka ia akan merasa berbeda dengan orang-orang di sekitarnya yang keempat itu ada pengalaman kelompok, sejak lahir seorang individu hidup dalam kelompok sosial mulai dari keluarga teman sepermainan, teman-teman sekolah, hingga lingkungan pekerjaan setiap kelompok sosial tersebut memiliki kebudayaan dan ukuran moral yang berbeda beda yang kelima, ada pengalaman unik tidak seseorang individu mengalami pengalaman yang sama persis satu sama lain meskipun dibesarkan di kelompok sosial yang sama contohnya dua orang kakak beradik dibesarkan dalam satu keluarga yang sama sang kakak mendapat perhatian yang sangat baik dari kedua orang tuanya karena dia adalah anak pertama yang telah lama dinanti ketika sang adik lahir Perhatian diterimanya tidak seperti yang pernah diterima kakaknya. Apa yang dialami sang kakak di sini adalah apa yang dinamakan pengalaman unik. Nah, itu tadi penjelasan materi dari kelompok 3. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.